Oke okay, halo teman-teman kembali lagi di channel Indonesia Kamera. Nah pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana sih caranya mengimpor preset di Lightroom PC, di Lightroom Classic ya. Nah oke okay. tanpa basa-basi lagi saya akan memberikan tutorialnya.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 nah impor foto kalian caranya dengan mengimpor klik impor ini di kiri lalu pilih foto kalian yang akan kalian edit nah karena saya sudah mengimpor satu foto ini oke langsung kita lanjut aja untuk ke pindah ke mode develop nah di bagian kiri ini ada navigator preset snapshot history dan collection Nah untuk mengimpor presetnya kalian bisa membuat folder baru dengan cara mengeklik kanan dan pilih new folder ini Nah Oke ini sudah ada preset-preset yang saya impor ya tadi saya letakkan di user preset. Nah caranya yaitu kalian menuju ke pojok kiri atas, klik edit. Nah lalu kalian pilih preference ini, ya. Kalau di shortcutnya yaitu Ctrl tanda koma. Ini. Kalian klik. Nah, nah yang ini adalah show legroom preset folder itu kalian klik untuk membuka folder tempat Lightroom like nya nah ini di local disk C user asus pc atau biasanya admin ya terus di app data roaming lalu di adobe ya, lalu kalian pilih Lightroom like klik nah tampilannya seperti ini kalian pilih develop preset nah kalian buka itu nah ini ada folder yang ada di lightroom tadi ya kalian buka ini nah ini ada preset, preset untuk lightroom klasik di pc nya nah sekedar info, sedikit informasi preset di lightroom pc ini berbeda dengan tipe file preset yang ada di mobile. Kalau di mobile itu biasanya XMP dan DNG ya. Ini LR template atau Lightroom template ini. Oke sebelumnya kita copy dulu, kita copy dulu preset yang akan diimpor ya di blog. Nah di blog seperti ini, di copy Lalu buka Lightroom lagi Klik yang, seperti yang tadi Edit, preference Lalu klik show Lightroom Preset folder Nah lalu klik Lightroom Lalu develop Preset Selanjutnya saya akan Meletakkan preset yang tadi saya Copy di user preset Jadi saya Paste di user preset Oke setelah terpaste seperti ini bisa kalian close Lalu kalian restart Lightroom Supaya preset yang di import tadi bisa masuk ke Lightroom kalian Nah dengan cara klik restart Lightroom di sini di bawah Nah kalian klik Tunggu sampai Lightroom kalian membuat kembali Silahkan kalian tunggu aja ya. Nah, ini sangat mudah sekali ya tinggal di copy paste. Nah, setelah selesai di restart, kalian bisa langsung gunakan preset-preset yang kalian import tadi diaplikasikan ke gambar yang akan kalian edit. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai, gampang kan? Mudah sekali. Oke, okay, terima kasih kalian telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share video ini. Dan mohon maaf kalau ada salah kata. Salam fotografi, videografi Indonesia, dan salam saudara.